Bismillahirrahmanirrahim Dengan nama Allah yang maha pengasih, maha penyayang Qul a'udhu birabbil falak Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh, fajar Min syarri maa khalaq dari kejahatan makhluk yang dia ciptakan, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul talinya. Dan dari kejahatan orang yang dengki, apabila dia dengki.